Para pemirsa, saat ini kita sedang berada di rumah Bapak Aryono yang beralamatkan di Jalan Simpang Rahmat RT 29 nomor 19, Kecamatan Queen Jeruk Kabupaten Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Mari kita berbincang-bincang pada beliau perkenalkan nama saya Pak Riono Asnan alamat saya di Jalan Simparamat RT 27 nomor 19 Kelurahan Kuin jerujuk Bajar Masin ini tim nasa mendengar kalau Bapak-bapak ini uh, pernah mengalami gangguan kesehatan Pak ya ya uh, ini gangguan kesehatan apa Pak yang bapak derita? Uh, menurut hasil lab dokter saya dinyatakan sakit paru-paru basah, Pak Sudah berapa waktu, Pak, mengalami sakit itu? Ya, selama belum periksa itu, saya, saya mulai ke itu sudah segi, sekitar tiga bulan yang lalu Habis diketahui lab, setelah itu saya dinyatakan sakit paru-paru di bawah ke dokter Nah, setelah itu disedot, habis disedot, sampai rumah masih belum juga enak, gitu loh, Pak. Jadi, kurang lebih tiga bulan, Upaya pengobatan di samping terapi dokter yang enam bulan, saya dikasih tahu Pak Samsul dari perumahan Awang Sana ya, di Komisal di Alalak Al Sana. Saya dikasih tahu ada produk NASA yang katanya itu bagus sekali, gitu loh, Pak. Nah, saya mengonsumsi kalsia plus, uh, terus buang lesitin sama krolopilin, Pak. Oh, jadi Pak Riono ini sudah mengkonsumsi produk makanan kesehatan dari NASA yaitu kalsia Plus. Plus ya. Buangti, uh, buang lecithin, dan krolopilin ya, Pak Iya, ya, betul. Setelah konsumsi produk makanan kesehatan dari NASA, apa yang dirasakan oleh Pak Rion? Saya sebelum mengonsumsi obat uh, yang diproduksi dari NASA ini, sebelumnya saya nafas itu susah, Pak. Saya berjalan sekitar 50 meter. Itu sempat berhenti satu kali untuk mengembalikan nafas saya. Jadi sekitar 50 meter itu saya tempuh hitungan dua kali, dua kali okay, satu kali berhenti sampai ke arah 50 meter itu, Pak. Nah setelah itu apa? Saya akan bekerja di sebuah perusahaan. Saya itu dari ah, dari gudang sampai ke kantin itu sudah tidak kuat lagi Nah setelah saya dikenalkan produk NASA yang saya konsumsi Ada empat produk ini Saya begitu minum setelah kira-kira Waktu itu jam berapa ya Pak Samsung menangkan produk NASA ini jam 10 Pak Habis itu jam 2 malam saya minum Paginya sudah lumayan sehat Pak Nah, habis itu jarak tiga hari ini terasa sekali kira-kira hampir 50% itu sudah mulai bereaksi sakit saya itu sudah mulai hilang itu Pak cara mengkonsumsi makanan kesehatan dari NASA Pak ini gimana caranya Pak nah, saya untuk uh, kalsia plus ini saya minum kalsia plus ini saya minum dua kali sehari. Dua kali sehari dan sore. Pagi ya, dan sore ya, sebelum sore. makan Pak ya. ya sebelum makan. Hmm. kalau yang lain? lalu apa yang namanya Huangti? Iya. Huangti ini saya konsumsi satu saja Pak. Satu bungkus satu hari. Karena bisa diseduh tiga bisa kali Pak ya. Bisa diseduh kali ya. Tiga Sangat anu sekali ini, ekonomis sekali dengannya ya. ya. Kemudian produk yang lain Pak ada Produk, produk yang lain saya lesitin. Oh, lesitin Pak. Ya. Lesitin ini cara caranya sehari tiga kali sehari tiga kali ya, kapan pagi, saja Pak pagi siang dan sore Oh pagi siang dan sore dan sebelum, sebelum makan juga, sebelum juga Pak. makan juga. oh ya kemudian adakah berapa yang lain Pak ada yang satu lagi ini anu labelnya sudah saya sobek Pak ya. tapi enggak papa untuk produk yang satu ini untuk yang peluru ini, ini saya minum tiga kali sehari juga Pak tiga kali sehari ya, sebelum makan oh ya ini berarti kalau dihitung-hitung sudah berapa hari Pak terapi pakai produk nasa ini terapi produk nasa itu sekitar tujuh hari tujuh hari ya? ya tujuh hari perubahan yang sudah Bapak rasakan manfaatnya yang saya rasakan ya waktu tiga hari saya konsumsi itu sekitar 50 persen. nah saat ini saya ini anu Pak apa yang namanya produk saya ini sudah habis jadi, sekitar yang saya rasakan ini sudah sekitar 80% Pak. Sudah 80% ya? ya Padahal baru habis satu paket Pak ya? Satu paket. Nah, ini rencana Pak Riono untuk melanjutkan konsumsi, gimana? Nah, ini berhubung katanya katanya Pak Nur Hamid tadi di stokis, tidak ada ya. Terpaksa saya nunggu Pak sampai datang obatnya ya kalau bisa sesegera mungkin masalahnya sangat perlu bagi kondisi saya seperti ini uh, selama dalam terapi ini pak. Setelah konsumsi selama delapan hari ini aktivitas Pak Rio bagaimana? Ya aktivitas saya ya cukup meningkat pak. Masalahnya melihat kondisi kondisi keadaan badan saya kan sudah sehat gitu kan. Jadi yang dulunya saya naik kendaraan sekitar jalan 30 itu sudah mangga mangga Pak istilahnya orang Jawa ya Pak ya mangga mangam nggak kuat lagi gitu Pak nah setelah ini setelah saya musuhi 8 hari ini saya bisa jalan sampai 60-70 itu sudah kuat Pak gitu mulai sana ya dari Banjarmasin ke Terantang itu jalan 60-70 itu Alhamdulillah sudah kuat gitu Pak sudah kuat ya, ya. nah kira-kira kesan dari Pak Riono tentang Makanan kesehatan yang ada di NASA bagaimana, Pak? Uh, untuk para para pemirsa ya, yang yang mungkin yang melihat uh, melihat saya di mana saja berada di Indonesia khususnya, uh, saya pesan kepada teman-teman bapak-ibu, bapak-ibu-ibu -Bapak, -Ibu ya, uh, supaya mengonsumsi produk-produk dari NASA khususnya untuk uh, untuk kesehatan seperti saya ini sangat perlu sekali. Ya mudah-mudahan bisa sembuh seperti saya dan sukses untuk semua pemakai produk nasel. Terima kasih Pak Riono atas ya. bincang-bincangnya dan mudah-mudahan informasi dan pengalaman dari Bapak Riono tentang ya. kesehatan untuk paru-paru basahnya ya. dengan mengkonsumsi makanan kesehatan dari NASA ini ternyata uh, mendapatkan sebuah keberuntungan karena meningkat kesehatannya dan kesembuhannya juga makin pulih. Dan ini tim NASA sangat terima kasih atas informasinya dan mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat umum. Ya demikianlah mitra NASA, tim NASA melaporkan dari Kabupaten Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.